Hana air Kau tidak kulupakan Karena engkau ku banggakan. proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan.